serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Islam tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar bahagia tentunya di pagi ini para yang untuk kita semua Alhamdulillah untuk sinetron cinta Abadi Leslar C.A.L yang disingkat Tersahabat ya, ini sudah Masuk di trending 8 ya Wow, Masya Allah luar biasa Suatu kebahagiaan dan kebanggaan Untuk kita semua Karya terbaik dari Leslar Entertainment Ini sudah masuk trending 8 Mudah-mudahan bisa Sampai pucuk, yuk kita Kompak, kita solid tegaskan Mudah-mudahan bisa dipucuk Untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Posingan ini dunggah kembali oleh Anggun Leslar Kendari 1, Ada kalimat keren juga yang dituliskan, ada 8 ada 7 tancap gas semangat tuh. Sudah dikasih semangat ya, yuk kita kompak dan solid selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada unggah spesial banget dari ayah kejora ya ke instagram pribadinya ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto dede lesti dan kak ivan gunawan ya masya allah luar biasa banget ini ketika momen di acara tentunya Kurang pernikahan dede dan kakak ya wow masya allah banget ini support dari ivan gunawan untuk seorang lesti kejora. Ada sebagian kirimkan juga yang dituliskan oleh ayah kejora sehat selalu Kak Ivan Gunawan, orang hebat dan baik hati, semoga tambah sukses dan berkah. Amin, masya Allah, bangetnya luar biasa pokoknya dukungan support dari Ivan Gunawan untuk seorang Lesti Kejora. Dan kita lihat di lampu singan tersebut, tentunya banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif. Salah satunya ada komentar dari akun Lesti Bilar Gallery Underscore. Sehat untuk semuanya, amin. Ma'igun tulus banget, pastinya dong selalu support, selalu mendoakan yang terbaik untuk pasangan Lesti dan Bilar. Dan ke kabar berikutnya juga, para ya, kita lihat nih, ada momen spesial cute yang tentunya membuat kita ketawa, para Ya, semalam ternyata keluarga besar ini ngemul bareng, ya, Kakak Bilar lagi videoin Papa Daniel. Yang tingkah lagunya para ya, ini luar biasa, membuat kita semakin ketawa bahagia. Lagi-lagi the best banget, Papa Daniel ini selalu tentunya membuat suasana menjadi bahagia persahabat ya ini bapak daniel lagi pemakai wig persahabat ya duh mood Pas banget ya melihat bapak daniel Diunggah kembali oleh akun sahabat dengan skor Ada kalimat kesen yang dituliskan juga nih Tepukan gemuruh buat Papa Daniel Pap dance lovers mana suaranya tuh <laughs> Ini cute banget persahabat yang mampu membuat bahagia semuanya Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan yang sangat positif persahabat ya Ya ini dari akun Instagram M underscore warda. Ya ampun, aku ngakak maaf ya pah Katanya tuh pastinya kita ketawa bahagia Saat dibikin bengek oleh Papa Daniel ya Ini tentunya idola baru katanya tuh persahabat ya, Dari Cece saja Mudah-mudahan mereka selalu sehat Keguk keluarga besar dari LSD maupun Rizky Bilar Ini diunggah di EGS-nya kakak Bilar ya perhatikan tuh Lihat persabat ya kakak Bilar mengunggah sebuah postingan video Papa Daniel nih Astagfirullah kata aku. Kakak Bilar ya Saat melihat tingkah laku dari sang ayah Luar biasa mudah-mudahan selalu sehat Untuk keluarga besar amin Dan selanjutnya Kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan special moment juga Persahabat ya Gimana nggak makin sayang Gimana nggak makin mantap Mencintai, mensupport idola kita ini lesti dan Bilar Kebaikan yang selalu diberikan oleh kakak Rizky Bilar sahabat ya ini Tentunya salah satunya kakak Bilar memesan mie ayam milik dari Aldi Tahir Wow, luar biasa Dan santa persahabatnya Aldi Tahir Tenganggap persahabatnya dan bilang Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Gimana nggak makin sayang terhadap seorang Rizky Bilar Yang selalu memberikan kebaikan, kebahagiaan untuk teman-teman dekatnya Diunggah kembali oleh akun di Bilar Galeri Anda kalimat caption pun dituliskan Salah satu alasan hati kami menetap, Masya Allah, berkah rezekinya kakak Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa persahabat ya Dan kita lihat juga tanggapan yang sangat positif Diberikan dari akun Instagram Ria Iza mengatakan, Masya Allah, semoga berkah ya kakak Karena attitude Leslar lah buat aku betah banget di Konoha Admin-admin dan fans Leslar lover juga Keren banget, ada aja yang bisa bikin mood naik. Malah selalu positif Semoga Allah senantiasa jaga silaturahmi kita Amin Doakan selalu persahabat yang terbaik Pokoknya untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat ya, Ini ada salah satu kebahagiaan Dan salah satu kebanggaan juga untuk kita Ada hal dari Ustadz Yusuf Mansur Persahabat ya Masya Allah Ini mengunggah sebuah postingan Momen ketika Leslie dan Bilar Mengunjungi adik tercinta Yaitu Redi di pesantren Persahabat ya ada kalimat caption yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh Ustadz Yusuf Mansur Kesederhanaan santri luar biasa, pelajaran teramat berharga dan mendalam lagi berkesan Bahkan bagi yang melihat, bukan saja untuk adiknya Mbak Lesti, Ed Lesti Kejora Yang nyantren di Darul Quran, Ketapang lihat ini semua sama, beliau nunggu, nerima, ketemu adiknya yang santri darul Quran di musola hijau jauh dari kesan nyaman, apalagi mewah, dan ini bagus banget, banget buat memupuk jiwa kesederhanaan. Siap tampil apa adanya, punya fighting spirit bagi adiknya, Mbak Lesti, dan di sini kelihatan hebatnya keluarga ini. Luar biasa, Solu, ala Nabi, bangga, dan terharu. Masya Allah, luar biasa banyak tersangka. Alhamdulillah, seorang ustadz Yusuf Mansur aja tentunya. Bangga persahabat ya dan terharu melihat kesederhanaan dari seorang Leste Kejora yang tentunya terlihat persahabat ya sedang menunggu adik tercintanya di pondok pesantren. Luar biasa mudah-mudahan selalu berkah dan barokah apalagi sekarang selalu ditemani oleh suami tercinta Rizky Bilar mudah-mudahan persahabatnya banyak sekali orang-orang baik yang mendukung, mensupport, mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Dede Lesti dan Kakak Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat nih ada sebuah ungkapan spesial juga ya rezeki bumil ya. Di sini Dede Lesti dan Kakak Bilar mendapatkan hadiah nih dari Prilly Konsi nama Masya Allah Lesti kejarari Rezeki Bilar tuh. <laughs> Luar biasa bangga persahabatnya dari Kak Pririn Latukon Mudah-mudahan sukses untuk usahanya dan mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada spesial cidukan vitamin manja di pagi hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.